nah oke okay, langsung saja kali ini saya akan mengulas satu per satu senapan angin yang lagi ready stock di Jayarifal mulai dari harga 1 jutaan ya sahabat bediler nah di sebelah kiri saya ini yaitu ada senapan angin gejeluk DWP Fusion 1960 Dragon of Crime plus manometer ya sahabat bediler nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya Nah jadi untuk senapan angin ini sangat cocok sekali digunakan untuk buruan big game ya sahabat bediler karena untuk tekanan anginnya pun mampu menampung sangat banyak sekali yaitu bisa menampung di angka 2000-2500 PSI dan tentunya untuk uji power yang dihasilkannya pun juga luar biasa mantap bisa mencapai di angka 1100 fps ya sahabat bediler nah ini untuk varian popornya berwarna krem dengan sedikit balutan garis-garis warna coklat ya sahabat bediler jadi untuk tampilannya terlihat sangat menarik dan sangat-sangat cakep banget ya sahabat bediler nah ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan ya sahabat bediler sehingga ini lebih memutuskan kan sahabat bediler dalam melihat Ataupun mengecek tekanan Angin yang ada di dalam tabung Senapan ya sahabat bediler Nah yang terakhir untuk harga dari senapan Angin ini dibanggar dengan harga Yang sangat terjangkau yaitu Dibanggar dengan harga Rp 1.765.000 Sahabat bediler Sudah mendapatkan senapan angin Gejlug DWP Fusion Yang super super big game ya Sahabat bediler oke kita lanjut Ke senapan yang kedua Nah, ini saya taruh dulu. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua ini ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 dengan popor magnum, hitam, coklat, plus magazin dan manometer ya sahabat bedilar, jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya, nah senapan angin ini menjadi senapan angin yang paling bestseller juga di Jayarifal, karena ini senapannya sudah bermagazin ya sahabat bediler sehingga untuk magazinnya ini pun uh, berisi 14, sehingga sahabat bedil tidak perlu lagi repot-repot memasukkan mimi secara satu persatu ya sahabat bediler karena untuk senapan angin ini pasti sudah bermagazin ya sahabat Bedilar Nah yang terakhir untuk harga Dari senapan bermagazin ini Dibanderol dengan harga Rp 2.425.000 Sahabat Bedilar sudah Mendapatkan senapan angin Gejlug DWP Fusion terbaik Bermagazin plus Manometer ya sahabat Bedilar Oke kita lanjut ke senapan yang ketiga Nah ini saya Taruh dulu untuk senapan yang ketiga ini ada senapan gejlok DWP Fusion OD 19 dengan popor gamo kamuflase ya sahabat bidik. Nah, jadi seperti ini untuk tampilannya. Nah, untuk senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk di berburuan outdoor ya sahabat bidik karena memiliki varian popor bergamo kamuflase ya. Nah, sehingga ketika saat digunakan berburu di outdoor maka kita akan terlihat lebih menyatu dengan alam sekitarnya, sehingga pun untuk hewan sasaran yang akan kita bidik, pastinya tidak kaget ataupun tidak kabur, ya sahabat Bediler. Nah, yang terakhir untuk harga dari senapan Gamo kamuflase ini dibanderol dengan harga Rp1865.000, sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan angin outdoor terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya Air Rifle. Oke kita lanjut ke senapan yang keempat Nah untuk senapan angin yang keempat Yaitu ada senapan gejlok DWP Fusion 1960 dengan popor klasik coklat Tanpa manometer ya sahabat bediler Nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya Nah jadi untuk tampilan senapan ini Sangat terlihat minimalis dan elegan ya sahabat bediler Karena untuk desainnya pun juga super super simple banget ini Nah jadi berhubung untuk senapan angin ini Tidak dilengkapi dengan manometer maka ketika saat sahabat bidir mengisi senapan angin ini Jadi bisa dikira-kira aja ya Soalnya ini tidak dilengkapi dengan manometer dan ini juga untuk pengisian anginnya Juga bisa menggunakan dua cara Yaitu bisa digajelukan di tanah Dan juga bisa menggunakan pompa senapan angin PCP Yang terkhususkan ya sahabat bediler Oke yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 1.765.000 Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan gejluk OD19 Dengan popor klasik yang sangat cakep banget ya sahabat Bedilan oke kita lanjut ke senapan yang paling terakhir nah untuk senapan yang paling terakhir ini yaitu ada senapan gejeluk DWP Fusion 2540 dengan popor AK47 lipat di Jawa hitam plus manometer ya sahabat bediler nah jadi untuk senapan angin ini menjadi senapan angin yang paling best seller ataupun senapan yang mungkin bisa sedikit berbeda dengan jenis yang lainnya ya sahabat bediler karena untuk bagian varian popornya ini bisa dilipat ya sahabat bediler jadi lebih simpel dan lebih praktis ketika digunakan saat berburu ya sahabat bediler nah yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 1.975.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk terbaik dengan model varian popor yang tentunya sangat berbeda dari jenis-jenis yang lainnya ya sahabat bediler Oke, sahabat. Bidir mungkin itu saja.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 Untuk informasinya semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat video yang sedang mencari senapan angin terbaik di seluruh Indonesia ya sahabat vidler. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke sahabat video terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam. Sampai jumpa